balik lagi, lagi bersama otong spin hari ini kita akan berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini ya bosku hari ini kita akan bawa modal 117.000 kita akan coba membantai Olympus dengan modal-modal receh saja yuk langsung baskan saja biasa ya seluruh kita main di bet 1200 2400 saja kita naik level ke double sync aktif kita coba turbo 20 kali ya seluruh ya oh yang pertanyaan kita main di mana kita main di level 8000 bosku situs slot tergacor tersolid saat menuju dunia akhirat di sini WD berapapun pasti dibayar lunas bosku dan cuma di sini kalian bisa cek RTP game real life 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red kitnya itu sendiri bosku jadi buat kalian semua yuk jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di RTP 8000 karena cuma di RTP 8000 satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP gratis rileks 24 jam per menit per detik tak naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri ya bosku jadi buat kalian semua yang tahu RTP game itu red untuk player jadi kesempatan kalian jackpot itu lebih gede jika RTP nya juga gede dan cuma di otong eh di cuma di RTP 8000 kalian bisa tahu berapa persen RTP gamenya itu makanya selalu saya ingatkan sebelum bermain selalu cek RTP game biar kalian tahu game itu lagi gacor atau enggak ya seluruh dan cuma di RTP 8000 kalian bisa cek RTP game gratis relief per menit per detik naik turun sesuai dengan red game itu sendiri ya bosku Yuk langsung gaskan aja ke RTP 8000 untuk linknya saya taruh di pin komen yo bosku yuk langsung gaskan saja cocok satu manja di RTP 8000 pastinya ya bosku jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di berapa ribu pastinya back to the game ya sur kita dapat free spin di band 2400 yuk semoga ada isi yuk kalau ada isi kita langsung auto kaburkan saja lah ya mantap biru konek yuk hijau boleh kuning boleh hijau aduh dapat tambahan lagi ya lumayan lumayan lumayan awal yang bagus ini perkiraan ini bau-bau anget si ya ada ini yo yo kasih paham dong us kasih yang gurih gurih ber. aduh harus contoh merah jadi itu kurang satu doang merah masalahnya biru dulu mantap biru kuning boleh hijau dulu boleh aduh nanggung semua gelas kurang satu hijau banyak aduh aduh, aduh nggak masalah kumpulin tampil tampilnya dulu ya yes, bosku biru ungunya konekin dong ungunya konekin dong ungu konek yuk atas izin kasih petir jor lima ratus saya sekali bukan petir 500 ratus bosku tapi nggak apa apa kita naik 80.000 ya bosku yo iya, iya, us kasih paham kasih yang manis-manis Yus aduh harusnya gendang jadi itu slot hijau jadi yuk biru turun kuning boleh turun biru dulu aduh belasnya kurang dua kuning kurang satu tuh merah jadi susu-susu aduh kuning kurang satu itu bosku hijau aduh hijau ternyata kurang aduh duduk cincin kurang dua belum ada yang konek anjir sisa 5 kali lagi ini yuk kuningnya dulu boleh hijau kuning hmm, petirnya mana petirnya mana petirnya di mana? dur mahkota pecah bosku yuk lagi dong enggak hmm, mau anjir mahkota pecah uh, 408 ribu bosku momen mahkota pecah pembawa JPJP jbjp manis ini judulnya Slur. kita langsung dikasih naik 400ribuan ini 600an kayaknya lima ratusan ini lumayan ya ya yes, ya yuk lagi dong pecah mantap ya. biru dulu boleh biru biru biru aduh, biru kurang satu anjir tapi enggak masalah yes, ya seluruh ya 82.000 yuk kita tambahan tambahan lagi yuk yuk, yuk, yuk yuk bisa yuk sejuta dong biar mantap aduh gendang kurang satu aduh yuk cincin turunin atau umumnya dulu Ungu pecah mantap yuk cincin fix turun harusnya cincin turun Anjir tinggal petirnya di mana enggak <gak> ada petir anjir hmm, cincin dong boleh jadiin atau birunya dulu biru dulu yuk atas cincin kasih petir lagi kali 500 Duh, bukan ternyata kuning dong kuning jadi aduh 7000 kali 28 lumayan ya so 200-an ya kita dapat skater-skater berisi ini judulnya seluruh selur. momen mahkota pecah kembali modal mantap ini seluruh selur. duduk duduk -du -du. sales lagi baik ini nih. kayak gini seluruh kalau main di R 8.000 bosku sebelum bermain selalu cek RTB game biar kalian tahu game itu lagi gacor atau enggak ya bosku ayo pasman pasman yuk genepin sejuta dong genepin sejuta dong lagi dong kuningnya dulu kuningnya kuningnya aduh kuning kurang satu anjir kuning kurang satu lumayan ya seluruh 917 ratus tujuh kita dikasih jackpot jackpot manis ini ini kita coba satu kali pola lagi ya paling manual dulu karena kita sudah profit profit mantap ini buat apa kita teruskan lagi jadilah pemain hebat pemain pintar pemain smart pemain cerdik yang selalu mengutamakan WD mengutamakan profit di atas segalanya bosku jika dirasa cukup langsung gaskan WD kan saja karena kesempatan WD gak datang buat kedua kalinya ya bosku ingat itu bosku selalu Selalu saya ingatkan selagi ada kesempatan WD WD kan dulu ya bosku Dan sebelum bermain selalu cek RTP game biar kalian tahu game itu lagi gacor atau enggak Dan cuma di RTP 8000 kalian bisa tahu RTP game real 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan rate game itu sendiri pastinya ya bosku Untuk link daftarnya saya sematkan di pin komen yuk langsung gaskan saja ke RTP 8000 ya bosku dan buat kalian semua ya bosku Yuk bisa dipantul like, comment, subscribe-nya Biar channel saya lebih berkembang lagi ya bosku Bisa dipantul share-share juga Biar teman-teman kalian tahu Kalau channel Otong Spin menyediakan pola slot gacor hari ini Slot gacor hari ini Pola slot gacor Olympus hari ini Pola slot hari ini Pola slot gacor hari ini Pola slot gacor Olympus hari ini Pola slot, hari ini pola, slot hari ini pola Olympus hari ini dan sebagainya Ya jadi semua pola yang berhubungan oleh Olympus kita ada bosku yuk dibantu like comment subscribe nya bisa dibantu share-share juga biar teman-teman kalian juga tahu polaan polaan dalam pembantai Olympus itu seperti apa ya seluruh dan juga update info terbaik info slot gacor hari ini hanya ada di potong Spin pasti ya yuk biru konekin dulu biru biru biru biru, biru. <tuh> jadi kita setelah spin ini kita langsung auto WD-kan saja ya bosku ya Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir jangan lupa dibantu like comment, subscribe nya dan jangan lupa main slot cuma di rtp8000 pastinya terima kasih yang sudah menonton sampai akhir salam jackpot bye bye seluruh